Oke okay guys, di sini kita jumpa lagi guys ya di channel kesan kita Kita masih bermain di laki-laki lagi guys ya Dan seperti biasa di sini gua modal under 100 ribu ya uh, Di bawah 100 ribu, oh ya alias 60 ribu ya Dan disini pakai pola pertama itu kita main spin manual di batch ribu ya guys ya Oke, okay, kelar, disini aku naikkan batchnya 2000 Kita kasih 30 putaran sini kita bakalan bongkar lagi nih Pola-pola uh, uh, gacor untuk bermain jilakin like -e nih ya ah, yang baru hadir baru datang baru join langsung aja bantu bantu like-like nya share-share komen juga bisa subscribe kalau belum nyalakan juga notifikasi loncengnya ya kalau bisa kok ya <tuh> tadi hampir dapat langsung gak bisa dan tempat kita biasa bermain masih sama ya guys ya yaitu di geber 88 cuy ya di geber 88 the only one guys ya modekan modal tipis modekan manis Oke, okay, kita lanjut lagi di sini. Kita masih main di bettingan 2000, lumayan, nih cuy. Ada kali 2, tapi ya. Pecah-pecahan gini enak nih sih. Kipas, konek, king, jack juga boleh. Aduh, malah pinknya juga Oke, okay, gak apa-apa, ada 3-34 ribu, masih ada 23 putaran lagi. Kita masih main di uh, spin kedua ya, atau uh, pola kedua nih ya. Di 30 putaran auto spin B2000 Ya moga-moga sini B2000 ngasih skater Atau enggak pecah-pecahan di luar kayak tadi yang bagus ya di sini selalu kita 75 ini masih aman sih Moga kita 60 ya Semoga <tuh> aja sini kita bisa dapetin free spin gratisan Jadi kalau ya seperti biasa Kalau kita nyari gratisan ya kita harus sabar cuy terus sabar ya Jangan juga cari gratisan cuy ya dari 2000 nih ya Kita mainkan ya Dari bet 1000 Kita manual-manualin Sekarang bet 2000 Kita upo spinnya nih Nah ini telingam Kita dikasih lagi Ah sayang kali Oke okay, Keter 3 keluar lagi Semoga abis ini disini dapet Gak cuman ngeprank Dapat guys ya <tuh> Dapat cok Akhirnya kita dikasih free spin gratisan Di betingan 2000 Yang pertama ya Semoga hasilnya bagus Oke, okay, angka perkalian dulu jadi kali 8. Saya kali 12. Oke, okay. sambil nunggu hasil dari free spin di sini seperti biasa ya. Di Gembel 88 masih ada info event deposit new member dan old member ya. Old member seperti biasa 20 depositnya bonusnya 20 dan tl -nya kali 3. Kalau khusus ke old member atau member lama itu depositnya 50k bonusnya 20 dan teonya sama kali tiga okay, dan seperti biasa juga bebas ip, bebas buy spin, bebas daftar pakai e-wallet atau keningbang ga outslot dan tanpa maksimal wd oke okay, nice 100 dokes uh, kali 28 yang konek nambah lagi kali 30 tinggal 2 putaran 122 ribu masih ya lumayan <coughs> sih bad 2 ribu udah pasti gini 191 king sama suci nya konek 250 ribu nice Ya, tabul masih connect. Oke, cakap. Besok kayak 30.000. 137.000 last pin terakhir. Nice 10 king connect. Oh, ini gini mah dulu ah, enggak mau deh. Totalnya kita dapat 298 hampir 300.000 gitu. Tapi di sini sampai kita naik ya, 300.000-an ya. Nah, kalau kalian berminat langsung aja daftarin atau ya, daftarin guys ya. Daftarin langsung aja IG kalian di G ber linknya bakal kita sematkan di pinchat komentar di bawah konten ini ya. kalau saya diklik dan jangan lupa juga gabung grup WhatsApp. Jangan paling penting jangan sampai lupa menggunakan kode referral dari kita yaitu SMS huruf kecil semua dan habis itu sembilan empat kali ya guys ya tanpa spasi. <coughs> Oke okay, kita lanjut lagi ya. GB dua kita dapat profit ya. GB dua kita dapat skater isinya lumayan hampir 300.000 ratus di disini selalu kita udah 380000 berarti kita udah cuan sekitaran rp ya sekitar hampir 4 kali dipakai ya sampai <tuh> lebih lah ya oke okay, nice sini kita langsung gaskan aja bet 10000 tuh kita caga apa kejar target ya kita gaskan kita pede guys ya karena mainnya di beberapa lapan ya pasti dikasih bet 10k nih dapatnya lumayan. Senang nih kalau dapat, dapat banget. Kalau nggak dapat ya itu aja terasa 20.000, Oke, 70.000 tambahan. Lumayan, masih ada 77 putaran. Ayo dong. Scatter gitu kek atau pecahan di luar kalian kali-kali gede. Oke, okay, di sini kali satu doang yang <coughs> Jadi, kali satu jaga aja dua ribu, guys. Ya, skater dua di sini, aku waktunya turbo spinnya dua kali aja. Enak, guys! Kalau kita putar-putar spin banyak tuh ya, kita bisa mainin auto spin, uh, auto turbo sama enggaknya ya, tinggal diklik aja, guys. Ya, salah satu cara untuk mancing skater juga tuh biasanya, cuy. Ya, oke, di sini masih belum dapat tanda tanda scatter. 62 putaran lagi saldo kita masih 369.000 ya guys ya. 359.000 nih. Semoga aja oh scatter 3 apakah dapat? Kagak, Co, di prank pisan. Di prank kita ya satu kali ya. Oke. Okay. Hay dong, gibir 48 kasih cuan. Udah 10 kan nih. Kalau konek konek konek planet nih. Kalau nggak konek berasa banget coy. Oke, kita turboin. Kita coba ya, guys ya. Nah, kita matikan lagi turbo spinnya. nya Semoga <coughs> aja terbanting di sini. Sambil kita turun lagi nih ya dari 300 ke 200.000. Aku mau putaran lagi nih. Ayo dong. 201.000, kan? rasa cuy kalau nggak konek tapi nggak apa-apa lah. Ya. Sudah terlanjur kita bet ya udah. Kita harus optimis, nggak boleh pesimis ya. Pasti dapat, pasti dapat itu aja ya. Pasti <tuh> dapat, pasti dapat aja ya. 38 putaran lagi guys ya. Pas 28.000. Buset, makin turun nih guys. 108.98.000 Oke okay, baru connect Disini ada kali 4 Skater 2 <tuh> Langsung dikasih skater tempat Bagus Bet 10.000 Cok Dapat juga carenya nih Oke okay, kita lihat disini Oke okay, nice banget lampir masuk kali 4 240 Cacat Awalnya manis Kali 4 connect Mulus ya Lampion Sudah dapat 200.000 8 ikutan lagi Masih ada disini connect Only BB Kali 6 ini <tuh> juga connect Ya. Uh, dia. Di sini udah terjoges, di sini udah kita dapat 300.000. Kacap, onigiri. Ada 12 dapat, deh. Nah. Nih, jadi uh, kita dapat lagi gitu. Oke, dapat keuntungan besar kita di sini 336. Totalnya udah dapatnya 640 guys, ya. Nah, udah bisa WD ya. Tapi kalau mau lebih, kasih lebih dong enam putaran lagi bisa dong. kucing nomor satu please. kucing nomor satu will. Alas sih allah. Oke nggak apa-apa. 312.000, hampir satu juta kita nih. dompet di dalam ya. satu kita udah satu juta sih. udah tempuh satu juta. berarti udah mantap banget nih. dikasih cuan yang gede kita guys ya. di da... kegeber pelan-pelan ya. nice Connect lagi. satu Konek lagi bagus Nice dah Tembus ya guys ya 2 juta mm -mm. Tembus guys ya Tembus 2 juta juga guys, ya. Nice banget Geber 88 cuy Pokoknya abis ini kita langsung WD alias cabut guys ya Modal 60.000 Dapat jadi dua juta rupiah guys ya Base 10.000 kita dikasih scatter meledak langsung cuy Mantap doni mana ya Geber lapan selalu ngasih kita cuan yang gede guys Nah terlepas dari itu semua di sini cuma sekedar hiburan semata guys tidak untuk ditiru kalau ingin bermain cukup pakai dana kenakalan oke okay? dan seperti biasa yang udah nonton dari awal sampai akhir thank you banget guys jangan lupa dibantu bantu ya share share dan komennya dan like nya juga yang belum subscribe di share, -share dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya ya di sini aku tunjukkan jadi bet 3000 apakah dikasih Bang bangking enggak coy ya cari dapat skets lumayan juga guys, ya Oke okay, kita kelarin ke 66 putaran lagi Abis itu kita cabut guys ya Thank you banget untuk kalian bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga kalian bisa dapetin profit juga Seperti saya ini Menggunakan pola yang saya atau enggak Ya terserah Yang penting mainnya main sabar guys ya Main sabar Yakin Gak boleh pesimis. Oke okay. Oke okay, lah disini kita cabut dulu uh, Thank you banget Salam channel channel Dan bye bye Thank you guys ya